gue game balik lagi di channel gue detektif slot si penyelidik slot gas hari ini ya Oke ini hari gua bawa peralatan ya. peralatan nggak perlu mahal-mahal yang buku segede-gede ya. ini cuma 119.000 ya 119.000 nya sisa kemarin main ya. Jadi gua di sini sebenarnya deposit cuma 100.000 guys saya dan langsung saja kita gas di pola pertama di spin turbo 10 kali ya Oke Oh ya yeah, ini gue mau informasikan juga ya kalau gue ini main di situs Retro 777 guys ya selalu setia di situs Retro 777 Ingat tujuhnya tiga kali buat kalian yang mau join langsung saja join ke Retro 777 guys ya Kenapa karena ini situs paling gacor dan terpercaya ya ini situs paling top one di list gue ya Ya gue menang gue selalu menang gue selalu profit di sini ya Berapapun itu selalu dibayar guys Ya kayak kemarin gitu gue tunggu sampai 33 juta itu gue langsung dibayar di situ di, di tempat guys ya. Jadi gue mau kalian itu juga ikut profit ikut cuan di sini guys Ya dengan pola-pola yang tiada hari gue selalu sajikan Gue rakit gue gue bagikan ke kalian semua ya Oke okay. Oke okay, Oke okay. Oke okay, kita langsung lanjut ke pola selanjutnya <tuh> ini gua dayajanya gua onin. Kita ke spin turbo dah spin turbo, uh, spin turbo aja ya, spin turbo 10 kali. Dan ya buat kalian semua yang mau ikut pola gua silakan yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Tidak ada sistem pembahasan di video ini ya. Bukan kalian mau contohin, silakan siapkan kertas atau pulpen kalian ya. Gak harus kertas dan pulpen sih. Ya terserah kalian lah. Kalian mau menyataknya gimana yang penting kalian ikut polanya kalau kalian mau ya. Ya bener-bener mudah pola yang gue bawa, bawain hari ini Juga bawa kalian tujuan Bawa kalian profit juga Odeh. Wah gila pecahannya coy Wah anjir-anjir pecahannya Udah mantep Pecahannya sudah mantep banget Tapi gak diangkat sama kakeknya Sayang banget ya Tapi gak apa-apa Gue coba ke pola selanjutnya Siapa tahu diangkat lagi guys ya Oke mantep dikasih gelasnya cuy Kuningnya dong Waduh gak, gak dapat Oke okay, dikasih batu ungunya mantap batu birunya dikasih hijaunya dong pecahkan. Oke okay, yang dikasih kuning ya hijau dong. Oke okay, masuk hijaunya. Oke okay, masuk lagi merahnya pecahnya udah mantep. Lagi-lagi nggak -lagi diangkat ya sama kakinya ya. Tapi ya kalau nggak dikasih pecahnya ya nggak apa-apa minimal skater lah ya kayak ya tolong kayak ya sketchernya nggak perlu diselundupin guys. oke langsung saja kita coba ke pola selanjutnya lagi ini gue coba on uh, gue off kan aja spin turbo spin cepatnya <coughs> wah saldo gue tinggal segini guys ya ini apa ke retro 777 bikin bikin gue kecewa malam ini ya 16.000 12.000 wajib-wajib sisa 12.000 guys Capek masukin, konekin, oke mantap dikonekin kali 8 Oke, oke lumayan ya Ayo dong ayo dong, waduh, oke kita ke proses selanjutnya lagi aja <coughs> Ayo buat kalian semua ya, ini gue mau bagi-bagi informasi lagi nih Kalau gue itu punya grup telegram kita grup telegram saya di mana grup ini langsung diadminkan oleh Retro 777 guys ya jadi pokoknya semua yang mau join langsung silahkan joinnya ya. di kolom komentar langsung join ke grup telegramnya bareng gua ya di sana ada updatean an pola 1 kali 24 jam guys ya jadi pola apapun yang dibawakan disajikan di sana, ya, mudah-mudahan bikin kalian cuan bikin kalian profit juga ya ini sudah banyak banget informasi buat kalian semua ya, yang mau join ya udah banyak-banyak udah banyak banget dukungannya. Wah gila becahannya coba 30ribuan anjir oke okay, skecer satu lagi skecer satu lagi jatuhin Oke okay, mantap dijatuhin beneran skecernya anjir anjir mantap mantap mantap tapi tampilnya gak dikali sayang banget lah ya sayang banget 45 45.000 tampilnya tadi gak dikaliin ya tapi, kalau dikaliin pasti jackpot di luar kita. Gitu. tapi gak apa-apa yang penting udah dikasih skecernya eh, ini kakek lama-lama gondok juga ya kita asik ngelonjak ngelunjak aja sama dia ini seolah tiada hari kita kuras tiada hari kita minta duitnya guys ya <laughs> oke ada, menggali baru lima ya baru kali lima ya sisa spin sudah enam apakah sisa spin ini membawa jackpot di dalam ini mudah-mudahan ya ayo dong ayo dong ayo dong. minimal sensasional sekali ya menanjak lagi kita ya guys ya oh, wah gila mantap kasih makotanya mantap mantap mantep Oke, okay, jabra jabra langsung pecah di dalam RTP, langsung meledak di dalam, langsung dikasih, sensasional, 372.000 ribu. Mantap, mantap, mantap, dari moda 100.000 ya. Ini buat kalian yang pejuang-pejuang, moda receh, cocok banget guys. Ini tambah 300.000 ya lumayan banget, demi, uh, lumayan banget ya, buat jajan-jajan lah ya. Yang rokok, yang suka kuartek, ya. ini cukup banget sih, ini lebih-lebih sih ya. Oke, okay, mantap dikasih lagi cincinnya. Waduh. Tadinya kali in. Jabret lagi. Oke, di sini udah auto connect lagi dikasih kali empatnya gila. Jabret 63.000 lumayan, lumayan ya. Rokok sembongkos. Kasih nest nice, 63.000, guys. Adeh. Ya. Dimain lah nama, nama ya kemenangan sudah 500.000 anjir konekin dong last pin konekin oke okay, di konekin jam pasirnya hijau lagi masuk masuk lagi kuningnya masuk lagi Pak Eko kasihkan terus oke okay, pecah lagi gelas gelasnya oke okay, masuk lagi merahnya lagi makotanya dong makotanya dong panjer panjir detik detik spin terakhir dijatuhin kali empat lagi gila langsung meledak lagi di dalam langsung spektakuler di dalam 750.000 ribu anjir anjir anjir ini di luar dugaan gue ya guys ya langsung dikasih 1200 gila gila gila ini motor 100.000 loh ya jadi buat kali semua mau penjual motor receh ini cocok banget sih ya ini lebih lebih lah dikasih oke okay, masuk lagi gelasnya ini kayaknya kok udah wede kayak udah profit kayak gini gue mau cepat cepat langsung cawe ya langsung wede ya takut disedot dia ya. Ya, besok malam kayaknya gue daftar akun baru lagi deh supaya gak terdeteksi akun gue uh, dengan kemenangan ini ya oke okay, oke okay lah guys ini jadi gue thank you banget buat kalian semua sudah nonton mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kali ya guys ya adios